ketika ada anak PPL dari Jakarta ini jatuh hati kepada siswanya di Malaysia, so saya kurang faham ini mereka di mana sekarang dan sedang apa gitu kan? Jom kita tengok videonya guys. Kalau kita nggak nonton videonya kita nggak bakalan tahu apa yang mereka rasakan. Oke okay, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke okay, jangan lupa di subscribe guys channelnya Mevindo ya linknya ada di deskripsi okay, ya. Waalaikumsalam dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai uh, beberapa uh, tiga orang cewek cantik ya uh, okay. dari Indonesia yang sengaja ke Kuala Lumpur untuk melakukan PPL di sekolah ini Oh jadi. Oke okay, jadi mereka itu di Kuala Lumpur guys Saya akan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan tiga cewek cantik ini Mengapa sampai terdampar di sekolah Indonesia Kuala Lumpur Aha. Ya. Ayo uh, siapa yang mau cerita ini dari mana selnya nih uh, Bisa nggak suaranya lebih kuat sedikit ini? Oh, Universitas Al-Azhar Jakarta Oh, oh ada bimbingan konseling beda-beda ya Ada bimbingan konseling Islam gitu ya Oh sementara yang lain mungkin ada bimbingan konseling biasa Lebih ke pendidikan Apa bedanya? kamu lebih ke masyarakat Lebih oh, ke masyarakat Oke okay, oke okay, oke okay. oke Nah gimana ceritanya kok bisa memilih sekolah imvisa kuala lumpur sebagai tujuan uh, PPL coba. Keren sih. Siapa, siapa ini yang mau ceritain? <tuk> ya, so, mungkin awalnya itu memang kami tidak expect untuk ke ETKL. Awalnya ya. ya, uh -huh. memang ada tujuan sendiri dari salah satu rekan lain. Akhirnya kita harus expand nih dih expand dalam latihan kita harus magang selain di Indonesia. Mm. Awalnya waktu kami di Universitas Pendidikan di Malaysia. Saya kami lupa namanya apa. Uh -huh. dan, awalnya mau ke ETKL di <tuk> sana. Mm kerjasama dengan pihak Akhirnya, kenal dengan Adiput, oh, yeah. di yeah. oke okay. di sini musiknya terlalu keras dan suaranya kecil banget guys harusnya musiknya dikecilin ya jadi informasinya kurang menangkap gitu maksudnya kita harus bener-bener fokus untuk mendengarkan ini ya ha Oh, oke. Okay. Gitu. Iya. Uh, iya. Keren. Uh, sejak kapan dan rencananya berapa lama ini di SIG? Insyaallah satu bulan dari tanggal 23 nanti tanggal sampai tanggal 26 bulan 26 bulan ini ya. Iya. Oh, oke. Okay. Gitu bulan keren. Ya. keren. Nah, oke. Okay setelah di setelah di SIK nih, setelah di SIK. apa kesannya? Kesannya sebenarnya sih luar biasa. Apalagi anak-anak di sini kan dari berbagai macam background. Iya. yang Berbeda. Iya. Jadi seperti ada yang berbeda. Iya. mereka itu cenderung lebih welcome dengan orang yang baru gitu. Itu yang saya emil. Wow. Jadi siswa-siswa di sana itu lebih welcome kepada orang yang baru datang baru kenal seperti itu guys. Ini bukti bahwasannya dari pendidikan saja dari awal saja mereka sudah dididik seperti itu. Jadi ketika mbak-mbaknya ini datang ke sana mereka tuh welcome banget menghargai ya macam sebagai tuan rumah yang baik seperti itu guys. Sebagai tuan rumah yang baik jadi menyambut tamu dengan baik. Dan mbaknya ini sampai kayak wow gitu guys keren. <tuh> Aha, kalau di luar biasanya ketika ketemu dengan orang baru menutup diri Tapi di sini lebih welcome gitu, keren banget sih <San -tunan> Oke. Oh. Iya ah. Oh, sampai bilang di Indonesia enggak ada, guys. Istilahnya iya, kalau pengalaman saya ketika saya ke suatu tempat gitu, dan saya baru pertama kali ke situ. Ya nggak ada istilahnya macam bukan welcome banget sih maksudnya ketika kita kenal dengan orang mahasiswa atau mahasiswa lah siswa, pasti diam diaman dulu gitu nunggu agak berapa lama baru istilahnya kita boleh ngobrol kenalan tapi di sini dia bilang bahwasanya apabila ada santri baru santri baru ada ada murid baru juga istilahnya itu mereka juga pengen tahu pengen kenal gitu cepet gitu so itulah sambutan daripada orang Malaysia kepada orang Indonesia guys keren banget sih mungkin tidak hanya orang orang Indonesia tapi orang-orang dari negara luar pun mereka juga ingin uh, menjadi teman seperti itu guys keren sering ser, uh, saya sering saya lihat uh, diantara uh, tiga ini berbicara secara personal kepada siswa ya. baik SMA memang SMA, itu memang. begitu memang ya anak-anak uh, berani ngomong sendiri minta-minta ya, pendapat minta, gitu, minta, gitu. Ya. apa nasihat minta nasihat nah, gitu saya konsuli, ya jadi saat ke masuk kelas dan kelas itu kami kami utarakan kalau kalian memang butuh teman kita atau kalian butuh untuk kita bareng-bareng cari solusi dari masalah kita langsung teman wow. kita Oke okay. pernah enggak menemukan sesuatu yang uh, sesuatu yang uh, bagi uh, Mbak-Mbak ini luar biasa agak luar biasa atau luar biasa ketika Easy. mengajar atau ketika ada siswa yang uh, yang minta pendapat apa mayoritas uh, problemnya oh persoalan pertemanan hmm. Hmm. tapi yang paling banyak dari pertemanan ya pertemanan Oke, pertanyaan aja. selanjutnya uh, tentu sekolah ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain di Indonesia di Indonesia mungkin besar ya uh, setelah melihat sekolah ini yang hanya sekecil ini lalu mulai ada TK sampai SMA ada ya. bagaimana uh, pendapat mbak-mbak sekalian ini iya silakan. Oke, okay. Oke. Betul merasakan begitu? Oke. Okay. Main Keren, keren. Oh my god, wow! Jadi, kekeluargaannya ini, kata-kata mbak-mbaknya ya, kekeluargaannya di sekolah itu sangat-sangat bagus sekali, guys. Jadi, anak-anak itu bisa jadi kakak, jadi AA yang gede gitu, sama yang kecil-kecil itu juga sama mengayomi. Wow, keren banget sampai main bareng dan lain sebagainya. Wow, ya, yeah. pengalaman yang sangat-sangat indah sekali ini, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Iya okay. Wow. Oke. Okay. Uh, apa dari dari segi apa namanya sikap ya? Uh, apa perbedaan utama antara siswa-siswa di Indonesia dengan yang di sini? Ya etika boleh Etika Sangat-sangat Menampar sekali ya karena Paling penting itu dalam sekolah adalah etikanya guys adab sopan santunnya gitu guys Dan ketika mbaknya ditanya gitu kan Daripada siswa-siswa ya mungkin tidak semua siswa begitu Tapi Ya tapi uh, ini sesuai daripada pengalaman mbaknya, bahwasanya di Malaysia itu sekolah Indonesia loh ya, ini sekolah Indonesia yang ada di Malaysia. Anak-anak di sana itu didikan daripada orang tuanya etikanya sangat bagus, ya etikanya sangat sangat bagus sekali. Nah ini orang tua perlu memperhatikan anak-anaknya agar supaya etikanya itu dididik dengan baik lagi, guys. <tuh>. Nah tawuran gak tawuran dan lain sebagainya katanya tadi Dan patut dicontoh ya Jadi bagi anak-anak ya orang tua Didi anaknya dengan etika yang sangat-sangat baik sekali, ini perlu juga dicontoh, guys. Kita boleh belajar juga kepada orang Indonesia, yang tinggal di Malaysia gitu kan, bagaimana cara mendidik anaknya ya kan, atau bisa jadi kalau di kampung-kampung sekarang itu masih istilahnya melakukan etika-etika yang sangat-sangat bagus sekali. Kalau di perkotaan mungkin agak-agak brutal ya, tapi kalau di kampung-kampung ini di Indonesia juga masih menerapkan etika yang paling utama daripada segalanya seperti itu, guys. Di kelas mereka yang biasa ada cenderung IPS pernah. IPS yang katanya adalah tanda kutip begini, begini, begini saya menemui mereka, berhak, dan mereka seperti teman Begitu, mereka cukup baik saya sering bilang emang, uh, jangan emang, saya seperti uh, guru tapi kita teman kita yeah. teman emang, wow. emang, mereka emang, emang, kepada saya tetap emang, emang, emang, emang, Hmm. saya rasa saya coba ah saya coba uh, lawan arus gitu saya yeah. coba aja jangan punya saya aja, panjang saya terlalu ibu tapi percuma saja seperti karena kalian saja tapi lagi-lagi efeknya mereka oke okay, saya, saya, saya. go jadi meskipun dilawan arus, istilahnya kalau kalau istilahnya ya banyak istilahnya kejadian kalau istilahnya kita menganggap kepada anak-anak murid kita itu anggaplah saya sebagai kakak kamu gitu kan itu bakalan gimana gitu guys? Tapi di di sekolah Indonesia di Malaysia ini guys, attitude-nya tetap meskipun mereka istilahnya dianggap udahlah kita temenan aja gini-gini tetap attitude-nya masih ada, adab sopan santunnya masih ada. Jadi buat pelajaran untuk kita semua orang tua dan juga anak-anak yang nonton video ini. Ini ya kita memang harus mengedepankan etika kita, itu kita kepada yang lebih tua. Jadi yang muda harus menghormati yang tua, yang tua menyayangi yang muda. Seperti itu ya, harus ditekankan di situ ya. ya. Memang uh, memang kita dengan murid harusnya akrab ya Seperti betul tapi tetap harus ada batasnya. Betul. Nah, uh, nilai kesopanan itu harus tetap dijunjung tinggi. Kalau betul. kita terlalu akrab maka mereka akan maka mereka akan apa yang melonjak ya melonjak ya, iya. nah itu yang selalu uh, saya juga sampaikan kepada anak-anak kita tetap akrab tetapi dan itu mungkin yang dipegang oleh anak-anak ya oleh anak-anak ya. itu dipegang teguh masalah, dan kita masalah. Masalah. iya Asik. Nah, mungkin di samping itu uh, di sini ini nggak ada pengaruh sekolah lain nggak oh. ada lawan nggak ya? ada oh iya benar benar sih benar <laughs> Kalau di Indonesia itu lawannya banyak banget gitu kan, istilahnya SMK ini, SMA ini, aduh bener. Dan istilahnya saya juga pengalaman waktu istilahnya sekolah dulu, guys itu memang yo kayak gimana ya, kalau kita ketemu sama yang beda sekolah sama kita, kayak kita tuh mandangnya eh eh eh apa sih gitu. Padahal yo kalau nggak pakai seragam biasa aja sih, pas pakai seragam aja kayak kayak moronjolin gitu, namanya juga anak muda gitu kan tapi ya. Harus guys, istilahnya kita memang harus betul-betul mengajarkan etika dan etitud kepada anak-anak kita adab sopan santun kita Kalau ketemu yang tua ya kita harus menghormati seperti itu uh, Dari segi perilaku, kesopanan, kesusilaan mereka lebih, uh, lebih terjaga Terjaga, lebih, betul ya ya, Tidak terkontaminasi Kalau di sana ada lawan bisa, bisa taburan ya Nah ya gitu iya betul iya uh, mungkin uh, barangkali nanti kalau punya anak bisa di sekolahkan di sini <laughs> <Asik. laughs> <Yeah. laughs> oke okay, uh, selanjutnya hmm, apa pesan uh, pesan mbak-mbak sekalian untuk uh, siswa-siswi sekolah Indonesia Kuala lumpur hmm. Ya. Yeah. derajatnya di atas dari ilmu. Betul. Kalian, beberapa cerdas sosial kalian, kalau kalian tidak ada adab, uh, semuanya akan jadi tidak berguna. Pesan saya untuk teman-teman semua, lindungi uh, etika, dimanapun kalian berada, di negara manapun kalian tinggal, etika selalu di. Oke. Okay. Ada tambahan silakan. Dan trik tambahan untuk teman-teman semua, uh, terus menggunakan nama Indonesia karena kalian tinggal berada di negara. Betul. Kayaknya ini terpengaruh dengan prestasi yang kemarin diumumkan iya, itu ya, <laughs> ya. Sangat membanggakan, <laughs> betul guys. Keren. Oke, okay, uh, Sarah, sudah cukup ya. Uh, cukup. Terima kasih sekali sudah mau diwawancarai. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Amin. Masya Allah Oke okay. Sukses selalu Nanti Amin. balik ke Jakarta ke Indonesia bisa memanfaatkan ilmunya pengalamannya di sini dengan baik. Betul saja. betul. Ceritakan betul. yang baik baik saja <laughs> tentang sekolah maksudnya ya, ya. Ya, ya. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, guys dan selesai videonya so, itulah tadi mahasiswa ya yang mengatakan bahwasannya jatuh hati dengan siswanya di Malaysia. Jadi di sini tidak ada konsepnya maksudnya <laughs> bukan bukan uh, ini guys ini sekolah Indonesia guys sekolah Indonesia di Malaysia dan mereka wow mempunyai pengalaman yang sangat-sangat indah sekali ketika di sana yang mereka katakan berbeda sekali dengan siswa yang ada di Indonesia seperti itu karena terkontaminasi dengan lingkungan-lingkungan yang liar seperti itu guys tapi nggak semua ya hanya beberapa saja yang disiarkan di TV gitu guys ya yang tawuran lah ini itu itu itu yang keliput Yang nggak keliput juga agak lumayan banyak sampai istilahnya banyak yang cedera sampai yang Allah wah akbar saya juga nggak ngerti kenapa mereka harus seperti itu gitu dan di sini setelahnya di Malaysia ya sekolah Indonesia yang ada di Malaysia itu mengajarkan sangat-sangat baik sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang mengajar di sana karena juga istilahnya berkat guru itu ya kan. Pesan-pesan daripada guru dan mereka semua itu mengikuti apa yang dinasihati oleh gurunya sehingga ketika ketemu dengan orang luar mereka welcome banget gitu. Dan Allah beda ya. Aku aja merasakan gitu guys, karena saya itu anak pindahan juga dari pondok pesantren Habis itu karena saya kurang betah di pondok pesantren jadi pindah ke luar gitu Ke Madrasah Aliyah seperti itu guys Setelah itu ya biasa aja sih Jadi kayak kita canggung banget untuk open gitu kepada mereka kayak temen gitu hanya beberapa saja, mungkin satu bangku dulu, nanti baru kenalan yang lainnya gitu. Agak-agak gimana gitu kan? Tapi uh, menurut penjelasan mbak-mbaknya ini, bahwasannya mereka ya di sana itu kalau ada teman baru, mereka akan langsung nyamperin ini ini ini ini. Wow, keren banget sih. Ya mungkin itu salah satu pelajaran yang akan kita ambil di sini, guys. Bahwasannya ketika lingkungan kita baik, maka ya kita akan menjadi baik seperti itu. Terutama istilahnya menjaga adab, menjaga akhlak. Nah, akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu, guys. Jadi, percuma kalau teman-teman semua itu punya ilmu yang besar. Ya, otaknya cerdas gitu kan. Tapi tidak... Ah, tidak ada akhlak di dalamnya gitu dan saya juga bangga ya Indonesia di sana itu masya Allah sangat sangat baik sekali dan kemarin juga Mevindo ini pernah saya react juga istilahnya yang siswa siswanya yang istilahnya ditanya tentang Malaysia dan mereka semua tahu nah itu tanda bahwasanya kita sebagai tamu juga menghargai menghormati seperti itu kita yang tinggal di sana juga menghargai dan menghormati seperti itu guys dan masya Allah pendidikan di sana itu Allahu akbar terbaik lah menurut dari para cerita ini saya belum mendengar daripada cerita-cerita yang lainnya Hanya mendengar cerita dari mbak-mbaknya ini aja Sudah ada pandangan di dalam otak saya Bahwasannya di sana itu ditekankan Paling tidak adalah etika terlebih dahulu Sebelum istilahnya dibelajarkan ilmu Sehingga ketemu dengan orang yang lebih tua Mereka akan menghormati Mereka akan menghargai Seperti itu guys Terima kasih udah tengok video ini guys Mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Menambah wawasan bagi kita semua Dan jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Mevi Indo ya, channelnya linknya ada di deskripsi. Subscribernya 7640, guys. Jadi semoga dengan uh, saya mereaksi video ini, guys, teman-teman bisa bantu. Mevindo ini lebih berkembang lagi, bisa di-subscribe sampai 10.000, 20.000, bahkan ke 50.000 juga nggak apa-apa, guys. Karena yang di-share itu kebaikan-kebaikan, bukan keburukan-keburukan. Jadi, kalau kita nge-share kebaikan, pasti kita akan mendapat baiknya. Kalau kita nge-share keburukan, ya mengajak orang untuk mengerjakan suatu hal yang buruk maka kita akan mendapatkan imbas daripada itu di dunia maupun di akhirat. Terima kasih datang nonton video ini. Saya pemin undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.